tangan dulu, biar nggak corona hmm, bosok, bosok. Aduh, tak ada sabun ni, ke mana ni? Alah, apa-apa. Jauh tak apa-apa lah, yang penting aku mandai lah. Aduh, selamanya. Oh, no. Apa pula ni jamur ni, dah pergi <tuk> eh, eh, dah. Eh, kenapa hari ni tak ada orang kamu masuk? Oh, no. Uh. sabar tuanku sabar mungkin bentar lagi hendak ada sampai hey. Mana mau jadi dukun nila Memang saya Enggak kayak anak kecil aja tinggal ni Enggak apa Enggak enggak apa kaki ini enggak ada rokok pun buka kali hidup jadi dukun ini apa tu usah apa pula apakah kabar kabar nih. aku mau cari dukung, apa? si cewek nggak suka semaku kan? Eh, ini jadi cinta sama dia. eh dah masuk nggak suka masuk aja. aku yang jadi dukung. Nah, eh mau main aku main sendiri aja. Gap, Cek ya, mana Mungkin di sini ada duit. Seperti di tempatnya Apa-apa-apa... Pasti Pak Dukun itu. Semperin itu. Ini tu Pak Dukun. Waalaikumsalam. Apakah ini yang bernama Dukun Pak Dukun? Kalau di sini Dukun namanya... ...kan situ siapa nama? Oh. Kalau di sini namanya Raju Pak Ya, ada tu. Ada keperluan apa? Ya, ada keperluan lagi Pak Dukun. Kepuluhkan apa sahabat ceritakan Huuu Saya ingin membalik cewek padukun Kerana cewek itu tidak suka pada saya padukun Oh, gampang itu Bersadiak itu Rasanya ada-ada duit Ada, -ada apa yang ada? Uh, ada padukun Kalau oh, ada lebih gampang lagi Kasih nama no apa yang sama aku dulu oh. Ya ya ya padukun Huuu oh. oh. Tunggu padukun Saya tak aku mau keluar Huuu Tepat oh. Hmm. Nah, ini nomornya, apa dukunnya? Ya, ini hmm, hmm, Jadi, Pak siapa yang Nomor piala? Nah, kalau ada, -tak ada sahabat, ada keuntasan. oh, yeah. mau keluar. Ya ini dukunnya. Oh, ini dukunnya. <laughs> ya, udah, Pak Dukun, kosong Okey, kata. Dudukkan itu, ya ampun. Hm, awas kalian ya, ini ya, hmm, mampu sekalian. Okey, okey, nggak nah, mahu berhijrah kata. Sekarang mahu mundur berhijrah sedikit. Hmm. Ya, ya, ya. Kau mau masuk ni? Ya, walaupun. Ya, hamba ni mau masuk. Hmm. Jadi padukun nomor hafinya sudah diambil, bagaimana pilihannya, bisa enggak padukun? Hmm, ada, ada, coba putar belakang, putar Putar padukun Ya, sahabatku mau masuk nih, dijamkan matahari Kita hampirkan nafasmu Hmm, hapus kali ya, aku ada mati yang besar Tunggu, berapa-berapa jam Tunggu dah masanya oh berangkatlah bus tu eh ye ye oh no eh mari go apa yang terjadi pergo ha tak tahu go ye Kayaknya pasti, jadi mangsa sini ya kan? Dibit nggak ada nih. Nah, cobalah. Kau tahu nanti ada kan? Cepet kan Kenapa? Ceritanya panjang. Sekarang ini mau program, program baru. Salah, kakinya sini. Tepat, kata gue ada. Coba baru jurus baru. baru. Udah jumpa dukunnya? Jumpa-jumpa tapi ceritanya panjang kali tadi Kenapa? Dia bohongi sama dukun itu Katanya ilmu ilmunya berlebihan katanya Terus? Terus meledak Apanya yang meledak? Itu... Uh, besar kali jennya jen, jen dia besar kali meledak Sahabat dia itu Tadi waktu aku mulai ke sini Ada dukun di situ Hahaha <tosikan> Bikin ikan sih bagus, ikut iya, dah... iya, ikut aja ya, udah. Aku. Kau nih, ya? ya, iya, tapi aku, tapi aku antar aja, ngomong aku ada urusan lain, ya... nah, antar aja, oke, okay, oke, okay. udah, yuk, yuk, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, Oh no. Mbak, dia pula lagi ini. Apa enggak ada orang lain biar yang sakit hati? Ah. Eh, hey. hey, bandekul. <laughs> Mbak, ada apa anak muda?